Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru Honorer baik negeri maupun swasta Dimanapun Anda berada Admin uh, Sempat menanyakan Terkait dengan uh, Yang pertama Jadwal pengangkatan prioritas 1 Kenapa mundur dari lini masa Yang kedua Kapan jadwal pengangkatan prioritas satu. Nah pertanyaan ini Admin tujukan ke GTK Kemendikbudristek Tristek Ya Ya uh, dan uh, jawaban dari GTK Kemendikbud sebagai berikut ya Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan uji perihal tersebut Belum ada informasi terbaru Nah ini, uh, belum ada informasi terbaru nah, Berarti belum ada ya uh, informasi terkait dengan uh, pertanyaan Dua pertanyaan yang diajukan oleh admin Yaitu tentang kenapa sih uh, Uh, pengangkatan prioritas 1 itu Mundur jadi dari Lini masa Kemudian kenapa jadwal pengangkatan uh, ah, Kapan pengangkatan Prioritas 1 itu Nah ini belum ada kabar terbaru Dari pemerintah Dalam hal ini GTK Kemendikbudristek ya. ya Nah teman-teman Guru-guru -teman, honorer dimanapun Berada ya jangan mudah termakan Oleh hoax Ya, kita filter berita yang uh, berpotensi hoax kemudian kita juga mengkonsumsi berita-berita yang uh, valid ya uh, terutama kita uh, utamakan ya uh, sumber-sumbernya sumber-sumber yang uh, resmi dari pemerintah laman-laman pemerintah atau media-media uh, media-media uh, yang Uh, kredibilitasnya sudah tinggi Nah dari situ kita mengambil informasi-informasi terbaru terkait dengan perkembangan P3K jadi uh, saran dari GTK Kemenduk mohon tetap menunggu petunjuk teknisnya nanti akan nah ini ya petunjuk teknis nah ini ya nanti akan disosialisasikan melalui laman resmi di website http guru_pppk.kemendikbud.go.id. Nah, ini ya, Bapak Ibu uh, sekali lagi bahwa jangan mudah termakan oleh berita-berita hoax uh, agar uh, kita bisa tetap uh, apa di jalannya, tidak mengkonsumsi berita-berita yang uh, tidak benar. Itu saja Bapak Ibu guru. Uh, Berita yang dapat saya sampaikan Semoga ini bermanfaat Marilah kita terus berdoa Dan uh, berusaha Apapun yang kita bisa usahakan uh, Agar uh, uh, apa Pengangkatan guru P3K ini Bisa menjadi Realita ya. Uh, itu saja dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh